Halo guys, hari ini kita jalan-jalan ke Pasar Putiah yang ada di Bukit Tinggi melihat barang-barang second, Pasar Lowak yang ada di sini seperti apa? Yuk, ikut dayang yuk! Setelah melihat-lihat penjualan sepatu bekas pada video yang lalu, maka pada video kali ini kita khusus melihat-lihat penjualan pakaian bekas yang ada di Pasar putih ini. Ini sebenarnya adalah lokasi yang sama ya, untuk penjualan sepatu bekas dan pakaian bekas di luar hujan, tapi di sini nyaman <laughs> bersih. Pasarnya seperti ini, meskipun naik dan turun. Jadi, ketika jalan-jalan ke sini, kita bisa sekalian melihat-lihat sepatu dan baju. Beda dengan yang pernah yang lihat di Medan ya. Kalau di Medan itu mesti sekawasan, tapi penjualan sepatu dan baju itu berpisah agak jauhan. Tapi tidak terlalu jauh, agak jauhan seperti itu. Oke okay lah, sekarang mari kita telusuri ya tempat penjualan baju bekas yang ada di Bukit Tinggi ini. Seperti apa dia? Kita lihat ya, mereka ini menyusun pakaiannya itu dengan rapi rapi banget ya, enggak ada acak-acakan benar-benar rapi dan ini yang yang lihat ini adalah pakaian bekas ini sepertinya sih pakaian Korea apa? Jepang ya ya tapi ini pakaian tradisional apa ya Korea kali ya <gifat> iya kali ya tapi ya gak masuk ya, nanti kita jalan aja dulu kita lihat tempat lain lagi nah kita lihat mereka benar-benar rapi dan tempatnya juga bersih ya ini ada yang jual. Ini berapa ya harganya ya? Ah, Kasih nampak aja. Ini berapa nih? Oh, 25. Ini berarti celana ya. lima ribu per piece. ya Celana. Seperti ini nih. Celananya kondisinya seperti ini. Nah, ini dia. Wow. Ada yang kotak-kotak ya. Kotak-kotak ya, bukan kardus. Iya. Sekarang, mari kita lihat lagi. Ini banyak banget ya oh, oh, oh, oh. uh eh, bingung nih masuk lorong mana ini kayak berada di persimpangan jalan Enggak tahu mau belok kiri belok kanan mundur maju <tuh>, ke atas ke bawah ya Ini memang jalanan ini Di dalam ini kita naik-naik turun Karena memang pasar ini berada di lereng Tapi bukan pasar lereng ya Pasar lereng nanti ada lagi Namanya pasar lereng khusus dia Jualannya bukan pakaian bekas Tapi nama pasarnya adalah pasar lereng Dan itu tidak jauh dari sini Tapi sebenarnya ini semua ada di Lereng bukit seperti itu, jadi makanya ini naik turun seperti itu, tapi ya sangat menyenangkan sekali. Memang ya, karena di sini selain bersih seperti ini, tertata rapi, dan udaranya yang sejuk ya, meskipun kita di dalam-dalam kayak gini ini enggak pengap gitu loh. Karena memang sejuk tanpa asik, kita lihat baju dua puluh ribu, dua ribu ya. Memang rata-rata kalau baju-baju seperti ini, dua ribu ya, kemeja-kemeja seperti ini, dan kita lihat lagi. Ini apa? Topi-topi ya. Oke okay lah, lanjut explore kecil-kecilan. <laughs> Kita lihat-lihat lagi. Nah, enam puluh ribu? Kok enam ribu ya? Enam <laughs> ribu kalau di sini mahal ya kan? <laughs> Biasanya empat empat ribu gitu ya. Kok ada yang 65 Ini apa sih? Apa memang baru? No, ini ada ibu-ibu sedang melihat-lihat. Yang juga lihat ini celana putih. Oh, ini apa? Ada baju merah, baju merah ya. Seperti ini ya, ada orang yang lihat-lihat. Yang juga lihat-lihat, tapi seperti biasa, yang hanya lihat-lihat sambil memberikan informasi. Iya kan? Iya, kita lihat ibu ini. Nah, sepertinya ibu ini sudah menemukan yang cocok. Ini harganya 10.000. Oh, ibu ibunya sudah mencoba. 10.000. 10.000 selana seperti ini lumayan ya. Oke, sekarang ternyata kita ketemu sama yang jual jam ini dan ternyata ini nggak tahu ini jamnya baru atau bekas ya. Tapi kayaknya kayaknya baru sih soalnya ada kotaknya ya. Ya gak apa-apalah kita tinggalkan saja Si mbaknya sekarang kita lihat lihat lagi Pakaian yang lain Banyak banget ya Baju-baju seperti ini uh Dan ini berapa? sepuluh ribu Dan ini loh Nah Mickey Mouse Dan Lanjut lagi Ada blus blues. Ini berapa nih blusnya? Oh blusnya tipis menerawang. Ini sepertinya sih harganya rata-rata rata-rata sepuluh -rata ribu katanya. Rata-rata sepuluh -rata ribu. Iya. Apa karena tipis ya sepuluh ribu ya? Kalau tebal mungkin mahal lagi. <laughs> ngaco. <laughs> Mulai ngaco <en>. ayam. <laughs> iya kan tipis ya. Tipis menerawang ya sepuluh ribu aja. <laughs> Oke okay lah. Sekarang kita lanjut lagi, jalan lagi, lihat lagi. Ada juga beberapa yang nggak buka ya. Kalau buka ya berarti, uh penuh banget ya ada yang lewat, eh, yang minggir dulu <guluh> jalan lagi <guluh> nah sekarang lihat apa lagi mampir enggak ya, mampir enggak ya jalan lagi, mampir enggak ya <guluh> enggak eh, nggak mampir ya, jalan aja sekarang kita belok kemana nih lurus, lurus lurus apa belok? <guluh> hatiku bercabang, cabang karena di sini persimpangan banyak Nah, satu dua puluh nol, tiga ini ya nol ini nol ya, nol ini nol nol rok nol nol nol rok nol nol nol nol nol nol nol nol ini nol nol nol nol nol nol nol Valentino nol nol nol nol nol nol ya beginilah kalau ini 120 350 sama berarti sama dengan yang di sana ya ya kita lihat-lihat aja ya sambil lewat demikian guys jalan-jalan seru kita hari ini ke pasar putih yang ada di Bukit Tinggi terima kasih sudah nonton jangan lupa like share komen dan subscribe-nya dong